Menja jingga Duduk termenung terpesona Terlihat bayanganmu di kaca Memanggil lembut tanpa kata Seperti tergoyang petir Batinku sangat kawan Cintamu bagai pelangi begitu indah tapi ilusi cerita tiada arti kau tinggalkan melilir ketika cinta pergi rasa hampa mendera diri luka kurang tak terobati air mata tiada henti Senja tinggal duduk ter Menung terpesona Terlihat bayanganmu kaca, Memanggil lembut tanpa kata Seperti terkoyak batir Batinku saat kau mati manis cinta pahit ketir Bayangmu abadi, terukir cintamu bagai pelangi. Begitu indah, tapi ilusi cerita tiada arti. Kau tinggalkan melirik ketika cinta pergi, rasa hampa. Mendera diri Luka gurat Tak terhobati Air mata Tiada henti